Oke, okay guys. Selanjutnya, ke preset yang kedua. Oke, okay guys. Selanjutnya, ke preset yang ketiga. Oke okay, guys, selanjut ke perset yang keempat. Oke okay guys, selanjut lagi ke persediaan yang kelima. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-6. Oke, okay, lanjut lagi ke preset yang ke-7. Jakarta ke 8 ke delapan <San>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 Oke, okay, lanjut ke yang ke 11. Oke lanjut ke preset yang ke-12 Oke lanjut ke preset yang ke tiga belas. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-14. Mila mood. Hmm. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15.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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-18. Oke lanjut ke preset yang ke-19.